dunia hadir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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana nabi besar Nabi Agung, Nabi Muhammad s.a.w. Berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in. Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua wabil khusus yang nampak hadir di tempat yang mulia ini. Semoga mendapatkan syafa'atul uzma. Nanti di yaumma wal hisab amin. Allahumma ya Allah ya robbal alamin. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya doakan Yang saya juga dimohon doanya Semoga kita semua pada saat ini pertama-tama diberikan umur yang barokah Yang kedua rezekinya yang berkah Anak-anak kita berkah semua dalam kehidupan kita ini menjadikan keberkahan amin Allahumma ya Allah ya robbal alamin Dalam pertemuan kali ini kita meneruskan uh, Obrolan yang minggu kemarin Yaitu mengenai tentang Keimanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi masih sekitar itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yu'minun wa ma wamas wa dan beriman kepada sesuatu yang diturunkan min qoblika, ke min qablika sebelum engkau Muhammad wa bil akhirati hum yuqinun dan kepada akhirat mereka Beriman atau meyakinkan Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan Tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mereka-mereka Wa ma'un Bertakwa atau orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Yaitu yang dimaksud dengan kitab di sini adalah At-Taurat, wal injil dan Wasail Kutubis Salifati. Jadi kitab-kitab yang empat yang sebelum Al-Quran ini diturunkan Yaitu kitab Toret, Injil, dan Zabur Tiga ya, empat bersama Al-Quran -Qur, Al Dan semua kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini Itu semua wajib <coughs> diimani dengan keyakinan yang tidak ada keraguan lagi bahwa itu adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keluar biasaan umat akhir zaman ya. Merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beda dengan umat-umat yang lain, sehingga umat Rasulullah SAW ini, di samping mengimani kitabnya sendiri, yaitu Kitab Al-Qur'anul Karim, di samping itu kita ini beriman pula kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu kitab Injil Dan kitab taurat dan jabur Sehingga Mengimani kepada seluruhnya Secara izmal Secara globalisasinya Terhadap kitab-kitab Allah Itu termasuk Fardu ain Jadi Fardu'ain ini Wajib kepada seluruh Uh, kita semua Sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam Wal imanu Bilkulli jumlatan Fardu'ainin Jadi mengimani seluruh Kitab-kitab yang Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara Ijmalnya secara uh, Globalisasi Garis besarnya itu Hukumnya semuanya fardu' fardu ain, bahwa ini toret ini jabur toret seperti ini jabur seperti ini Al-Qur'an nah itu hukumnya itu fardu ain semuanya wajib mengetahui ya Terhadap perbedaan antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adapun secara terperinci wabil khusus terhadap Al-Qur'anul Karim ini fardu kifayah jadi semuanya tidak harus semuanya sedetil mungkin kita mengetahui apa yang terserat dan terserati dalam Al-Quran ini, maka ada salah satu saja umpamanya yang wajib apa yang tahu tentang detil-detilnya Al-Quran itu semuanya ini sudah ter- apa terwakili itu kan, sudah terwaki, terwakili, terwakili. Makanya, kewajiban kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, sebagai mutakir, hanya kita beriman dengan yakin bahwa seluruhnya ini adalah Indallahi ini adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kita harus meyakinkan di dalam Injil dan Taurat itu ada ciri dan tanda-tanda nabi akhir, nabi akhir zaman. Jadi, kanjeng rasul itu sebelum lahir di muka bumi ini, di zaman beliau itu, di zaman Toreh Injil dan Jabur itu, sudah ada kriteria tanda-tanda. Ya, salah satunya ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdagang dari Mekah ke Madinah itu, dan orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang tahu siapa dan bagaimana nabi di akhir zaman. Ternyata punya ciri Punya ciri Pertama Apabila ada orang di akhir zaman itu Tandanya Nabi akhir zaman di mana berjalan itu tanpa bayangan Itu satu Semua orang ada bayangan Nah kalau yang tidak ada bayangan itu tandanya Nabi akhir zaman yang kedua di atasnya itu selalu apa diikuti dengan mega atau awan putih, jadi dilindungi dan diikuti dengan awan putih kemanapun dia melangkah melenggang, maka awan putih itu selalu mengikuti di atasnya. Makanya, ketika matahari itu menyinari. Tubuhnya tidak ada bayangan. Kenapa? Karena ini terhalang dengan awan putih. Nah saat itu ada orang yang melihat. Kok ada orang seperti ini? Konon ceritanya kalau orang sepertinya ini alat tanda Nabi Akhir Zaman dikasih tahu sama pendetanya, saya tahu sama kiainya kalau kita ini. Oh iya, nanti diundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diundang itu bukan sengaja, bukan untuk. Di apa dihormati, bukan untuk dikasih makan, bukan untuk ditetapkan di suatu tetap yang tinggi, bukan. Tetapi mau dibunuh. itu Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang yang seperti ini, kamu melihat ini cepat undang dan cepat kita habiskan ini. Kalau lama-lama orang ini akan bisa merambat dan orang ini akan menghancurkan akidah kita. Orang ini akan menghancurkan kitab kita. Orang ini akan menghancurkan ibadah kita. Kalau dibiarkan. Maka oleh karena itu undanglah orang yang seperti itu. Siapa namanya. Kita halus-halus dan kita bunuh bersama-sama. Itu kan. Rasulullah perjuangan Nabi kita. Perjuangan Rasul kita. Perjuangan junjungan kita. Ya, Agama sampai kita. Apa Al-Quran sampai di kita ini. Tahu kita hak, tahu kita batas Sehingga kita tahu kita ibadah sholat Ini hasil hakikatnya Memang Allah hakikatnya Ini perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikucilkan, dicaci, dimaki Bahkan mau dibunuh Sampai pun mau dibunuh Tetapi baginda Rasul tetap tegar Rasul tetap sabar Rasul tetap patuh, taat, siap Untuk menghadapi apapun yang terjadi Ini untuk membela dan menegakkan risalah Jangan sampai risalah ini putus dan terhenti di tengah jalan ya Makanya Rasulullah itu sangat kuat Harus kita ikuti semuanya ini nah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah Wa ma'un min qoblika. Itulah ya Jadi kita ini orang-orang yang bertakwa ini Beriman kepada kitab-kitab Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasalam Ini ya, sebelumnya sudah harus iman Wabil yuqinun Lalu kemudian Orang-orang yang bertakwa itu kepada akhirat Hum meyakinkan Yakin Ya, ini akhirat bu Kalau kita berbicara dunia Ini sudah ada Bahkan tidak aneh kalau Al-Quran mengatakan wabid dunia humyukinun, nggak aneh. Kepada dunia ini, orang-orang meyakinkan adanya dunia. enggak Kenapa? Karena kita sedang di dunia. Pasti orang akan mengatakan dunia ada. Kenapa? Karena kita lagi di dunia. Di dunia, tantangannya tidak berat. Semua pasti meyakinkan. Ya, yakin mengakhirkan. Kenapa? Karena kita dunia a ah? Ada, ini yang jadi masalah. Kita harus dituntut dan meyakinkan kita. Ini akhir akhirat yang belum ada di, yang belum kita kesana, yang mungkin orang ini ada yang bertanya. Orang nih, emang ustadz udah kesana itu kan? Kok harus yakin akhirat ini ada? Kok harus yakin kubur itu ada? Kok harus yakin neraka surga itu ada? Memang ustadz udah kesana. Ada orang yang ngomong seperti itu. Kenapa? Iyalah wajar karena mereka itu belum punya keyakinan dalam hatinya, belum punya keimanan yang mantap dalam hatinya, sehingga dia itu dengan adanya akhirat itu ada sedikit ragu-ragu-ragu. Apanya gitu? Ada alam kubur? Apa iya gitu? Ada akhirat itu? apa iya ada kehidupan setelah kematian ini ada hidup lagi nanti ini ada sedikit ragu kenapa karena kita belum ke sana karena kita belum pernah melihat akhir akhirat makanya banyak orang-orang ini yang meyakinkan apa yang tidak meyakinkan adanya akhir akhirat dan ada pula orang meyakinkan, tetapi mereka itu sedikit mangmang, ya, sedikit mangmang adanya akhirat. Kalau kita yakin gak bu ada akhirat, ibu yakin gak adanya akhirat, pak? Yakin gak? Akhirat itu ada yakin gak, kira-kira? Ya, yakin, yakin gak? yakin ini sebagaimana ini tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah harus meyakinkan adanya akhir bahkan ini ada iman kepada adanya akhirat ini termasuk salah satu rukun iman Bahkan rukun iman ini sempurna disebutkan ini seorang muslim, seorang mukmin, seorang orang islam ini Kalau seandainya kita mengagumi atau punya rukun, yaitu rukun iman Salah satu rukun iman itu adalah mengimani adanya akhirat Iman yakin adanya akhirat Itu ibu semuanya kita berbicara sedikit yakin ya, Yakin Karena yakin ini mungkin Timbul dari beberapa alasan Seperti yang bagaimana ditulis oleh Abu Les Rahimahumullahu fi tafsirihi Al-yaqinu ala salah sati aujuhin Ya Yakin itu menurut beliau itu Abu les, ada tiga tiga bagian orang yang bisa yakin ini ya biasanya orang bisa yakin kepada sesuatu itu karena alasannya ada tiga yang pertama ada yang disebut dengan yakinun iyan ada yakin iyan yang kedua wa khobar ada yakin khobar wayakinun dilalah dilalati yang ketiga ada yakin dilalah yang pertama yakin apa yang tadi mas kinian yang kedua yakin kobar atau kobariah yang ketiga yakin hmm? di dilah dilalah ya jadi ada tiga menurut Abu Les, gitu kan nah. Pertama fa amma yakinu ian fa huwa yang disebut dengan yakin ian ya yakin ian fa huwa annahu idharo asyaian zala asyaku anhu fidhalika shay idharo asyaian zala asak apabila melihat sesuatu yang tadinya kurang percaya itu kan ada orang yang gitu yang tadinya kurang percaya adanya sesuatu Pas kita melihat, pas orang itu melihat kepada sesuatu itu Maka hilanglah keraguan-raguan yang tadi datanglah keyaki, keyakinan Ah masa, gitu, kurang ah masa bisa terjadi seperti itu? Iya itu, ah masa, itu kan Umpama ada tiang listrik jatuh, umpamanya gitu kan Ah masa bisa jatuh begitu, iya Oh, coba lihat pas lihat oh zala asaku ya. ketika tadi mendapatkan apa khobar ketika tadi mendapatkan sesuatu ini belum yakin pas melihat menjadi ya yakin yakin bapak polisi tiang listrik itu tumbang iya yakin kenapa saya udah lihat ya. Jadi walaupun kita dibodohin, walaupun kita digimanain, karena kita sudah melihat, atau pohon listrik itu sudah tumbang, maka kita yakin. Nah, timbul keyakinan itu, yaitu lantaran kita sudah meli melihat, Bu oh, ya. Jadi timbul ya. Kalau kita ke akhirat belum udah lihat belum? Hmm, kenapa kita yakin? <tuh> Anehnya, <tuh> kenapa kita yakin? Begitu ngotot orang ini huh? Oh yakin-yakin Ustaz juga yakin-yakin harus yakin ada akhirat ada kubur semua. yakin Apa kita udah melihat Nah berarti kita ini timbulnya keyakinan bukan hasil melihat Ya bukan hasil daripada kita memandang atau melihat dengan mata apa dengan mata kita sendiri bukan Itu, itu yang pertama wa amma yaqin dilalati anapun yakin menurut dilalah ini ada petunjuk ya yakin menimbulkan keyakin tapi kita adanya petunjuk, petunjuk panah gitu kan dilalah disebutnya seperti Bahwa huwa ayyura yantangali sahar rajulul laki dukhanan dukhon asap hasab ya dukhanan hasab seorang laki-laki melihat haseb oh ya irtafa'a min mawdhi'in narim melambung itu haseb min mawdhi'in dari suatu tempat ahnya ya tina hiji tempat teh ha haseb to ya'lamu bil yakin yakin meyakinkan ini annahu naron Ya, ketika kita melihat asap di atas, kita meyakinkan bahwa pasti di bawahnya ada api. Kenapa saudara ini begitu yakin, begitu ngotot bahwa ini bahwa ini di sana ada api? Apa sebabnya? Oh, ada asap. Itu ada asap pasti ada api. Ada api gitu. Jadi ya ini dilalah disebutnya yang menunjukkan di bawahnya ada api karena ada ada asapnya nah itu disebutnya yakin dilah dilalah yakin dilalah itu ada yang menunjuknya ya seperti kita umpamanya eh uh, oh, apa ada panah begitu yakin kita jalan ya benernya ke sana karena kita ada apa ada Pak panah RT 01 berarti kita kok di sana RT 01. Dari mana Saudara begitu yakin? Begitu yakin itu bahwa 01 ada di sana, itu ada panah, ada yang menunjuk. Ada menunjukkan, ada dilalah. Nah, itu timbul keyakinan keyakinan, yakin. Nah, kayak kita adanya akhirat ada sedikit-sedikit ini ada dilalah ya. Ada dilalah ada petun, petunjuk dari siapa dari orang yang punya petunjuk ada hudan ya ada hudan kalau tidak ada hudan mana mungkin ibu dan bapak bisa meyakinkan adanya akhirat dari mana kita tahu adanya akhirat ya Rasanya tidak mungkin kita meyakinkan begitu kuat, begitu hebat, tanpa ada ragu sedikit pun adanya akhirat karena adanya hudan. Apa hudan ini? Al-Quran. Apa hudan ini? Adalah nabi kita. Ini hu, hudan petunjuk. Petunjuk. Tinggal kita percaya kepada hudannya. Kalau kita percaya kepada hudan yang menunjukkan, pasti kita akan meyakinkan adanya akhirat. Akhirat, ah mungkin ibu semuanya sudah udah mirip-mirip bu ya pak. Kenapa kita yakin percaya kepada Al Qur'an? Al Qur'an sebetulnya kita akhiratnya itu kok akhirat? Memang ada itu akhirat gitu ya, ya kan akhirat Bahkan orang itu tidak percaya, didoakan nyampe di akhirat, kok akhirat nyampe gitu doa di akhirat? Kadang-kadang seperti itu, keyakinan itu kadang-kadang luntur, Bu. Kenapa luntur? Bisa saya buktikan karena luntur, Bu. Hah? Luntur keyakinan itu ketika kita ini malas, apa? Malas ibadah, Bu. Kalau kita lagi malas ibadah, berarti kita lagi zon terhadap akhirat. Kalau kita lagi malas baca Quran, berarti kita lagi apa? Lagi kurang begitu yakin adanya akhirat. Karena kalau begitu yakin adanya akhirat, adanya pembalasan, adanya bagaimana neraka dan surga, maka sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah malas akan terus bertahan dan bertahan mengufayakan ibadah ini. Kenapa? Karena itu akhirat. Sudah yakin akhirat itu ada. Maka kalau orang ayah nak kembali malas. Aduh di akhirat, eh, celaka batur kebahagiaan amal orang te. Di akhirat, aduh, orang eh, batur amal alus orang goreng, batur amal nak loba orang saetik tu itu orang yang yakin akhirat itu. Ya orang yakin akhirat. Maka nanti kata Abu Leis ini yang ketiga. <coughs> Yang ketiga, yakin itu adalah yakin apa tadi? Teh ya, Yakin khobariyah. Yakin khobar. Yakin khobar. Bahwa anna rojula ia'lamu bil yakini anna fid dunya madinatun yuqolulaha bi bagdan. Jadi, ini khobariyah. Khobar, yakin eh, khobar. Ada orang yang pulang dari Mekah, Mekatul Mukarramah itu kan makatul mukarromah. Dia cerita bahwa saya ini ada suatu di Mekah itu ada apa ada Madinah, ada suatu kota yang disebut dengan Madinatul Muna, munawaroh Jadi perjalanan haji itu sebelum sampai di Mekah itu saya ini melewati dulu dan salat arba'in 40 hari 40 malam itu di Madinatul Muna, Munawwarah, ya kita yang mendengar Bu, kita yang mendengar cerita orang Pak Haji atau Bu Haji, kira-kira kita ini yakin enggak adanya Madinah. Hmm? Kalau seandainya belum ada sulfa selfie nih, ya, belum ada selfie, belum ada putar foto, belum ada apa-apa, cerita orang ini datang dari Mekah ini dari Madinah, saya dari Madinah. Sebelum ke Mekah saya Madinah, nah orang di sini buta belum tahu apa-apa nggak ada TV kira-kira ibu. Oh kita kira yakin nggak kita? Ini kita tergantung, kita percaya, nggak percaya siapa yang menceritakannya, ya gitu kan? Siapa yang membawa kobarnya? Oh Pak Haji, oh ini mah orangnya orang bagus, orang baik. Orang yang bisa dipercaya bukan orang munafik bukan orang yang gibul dan bohong bukan maka kita ini sebelum meyakinkan adanya Madinah berarti kita harus meyakinkan siapa yang membawanya, betul kan? siapa yang menceritakannya siapa yang apa memberi kabarnya oh ini mah percaya tuh itu nah makanya ketika kita mendengar seorang ustaz, seorang kiai membacakan hadis membacakan Al-Quran, membacakan keterangan bahwa akhirat itu kata baginda nih ada ujungnya kata baginda Nabi Muhammad SAW wa wassalam, akhirat itu ada bahkan kita harus meyakinkan cik kira-kira kita yakin yang membawa cerita, yang menyampaikan itu Nabi Muhammad kira-kira yakin ada akhirat? Ini khobar, bu urusan khobar Kalau menurut ilmu mantek yang disebut dengan khobar itu mah tamalasid kok walkitba. Pantas bener nak, pantas salah, salah na. Contoh aja nak, ini ini ini ini di Garut ada ini. Ah pantas bohong na, pantes pantas salah nak, pantas benar, pantes khwak. Itunya itu yang namanya khok khobar kabar-kabar berita Dina TV ada kabar berita Oh salah pantes salah lagi ada khobar teman oh bener-pantes bener lagi udah dah khobar ayah kertas koran nih kabar berita nih ada kebakaran ini wah salah ya pantes sebelum datangnya keyakinan kita ainul yakin hakul yakin maka itu khobar itu serbapan serbamu Hamba mungkin, mungkin gitu, mungkin te, mungkin jadi, mungkin te pantas lah bohong yang salah nak gitu itu ho khobar. Nah, ketika kita ada khobar dari baginda Nabi Muhammad SAW, ini harus diyakinkan bahwa benar apa yang disampaikan oleh baginda. Termasuk ini ibu bapa disebut dengan akidah samiat kan ulama ahli Tauhid akidah itu dibagi tiga akidah ya. pertama akidah uluhiyah yang kedua akidah nabawiyah yang ketiga akidah samiyah akidah uluhiyah itu adalah keyakinan yang bersangkut dengan sifat-sifat Allah subhanahu seperti sifat tujuh ya Allah junki dan bako mukhalafatul lil hawa disi kiamuhu binabsih Wahdaniat kudrat iradat lain wah lain wadah niat gitu <laughs> wadah niat sana itu, oh ngaji mesantren gitu. Saya itu sana yang diwawancara, yang diwawancara itu, berupa santren 3 tahun baca Allah wujud basdinawa. Wahdaniat wah teh, wadah niat, lain wadah niat, itu wadah niat mah <tuk tangan> wadah niat sena gitu. Subhanallah. Maka ukuran ngaji tilo tahun maca wadah niat itu salah wadah niat gitu. Wadah niatnya. Jadi itulah sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil di Allah termasuk yang mungkin di Allah itu disebut dengan aqidah uluhi. uluhiyah. Wajib kita sebagai umat Islam sebagai mukmin dan mu'takin mengetahui dan afalnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala disebut akidah uluhiyah yang kedua disebut akidah nabawiyah, yaitu akidah yang bersangkutan keyakinan dengan Nabi Muhammad SAW seperti ada sifat-sifat yang wajib di Rasul seberhiji opat yang wajib seberhiji opat yang mustahil opat yang mungkin saka satu tu dah hilap leui Hijin wajib naun wajib deh. Sidik, amanah, pat, eh, tabel, pato, patonah anu mustahilna opat. Satu. Eh, kidib. Khianat. Kitnan. Bila, biladah. nah apa sawareh? <laughs> Ini wajib bu apalnya bu? Wajibnya, eh, itu, itu, wa? wajib, sidik, amanah, tabligh, pato, yang mustahil, itu opat, yang mungkin apa, eh, sifatul basah atau arodul basah, arodul basaria, ini mungkin arodul basaria, ini sifat-sifat ke manusia, nabi itu adalah arodul basaria, ya, mungkin rasulullah dikasih kusifat ke manusia. A'na basarum mislukum Jadi kami teh, seperti aranjen KB Yaitu manusia Manusia Cuma kami manusia teh Manusia anu luar biasa Muhammadun basarun Walaysa kal basari Waljamrudu hajarun Walaysa kal hajari Nabi Muhammad itu manusia Tapi bukan manusia biasa Ari jamrud itu batu, tapi bukan batu biasa. jadi sampai sehingga diumpamakan itu diumpamakan bahkan lebih daripada jamrud, itu kan Rasulullah malah ribarkan jamrud, mahal luar biasa, indah luar biasa, itu bagaikan jamrud, ya, hari orang memerdek seperti batu. Batu koral, <laughs> batu bata, orang banyak, banyak, Rasul itu bagikan batu jamrud batu-batu tapi lain batu biasa batu jamrud Ya, manusia, manusia, Rasul itu Nabi Muhammad itu, tapi manusia yang luar biasa, luar biasa. Maka wajar orang nuliak anu anu terbiasa, manusia anulir ibaratkan batu bata, orang lainnya nyalindung naon k Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajib ibu itu akidah sab, eh, aqidah apa menurutnya akidah nabawi, nabawiyah. Ini wajib. Yang ketiga yang disebut dengan akidah sam'iat. Akidah sam'iat ini adalah akidah sam'iat yang sam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengenai alam gaib. Ya? Jadi apapun yang yang disampaikan oleh Rasul Baik itu Al-Quran Ataupun Sunnah Baik itu urusan duniawi Ataupun urusan ukrawi Itu harus dipercaya Kalawan yakin dan seyakin-yakinnya Itu disebut akidah Sam'i Seperti Rasul berbicara tentang siksa kubur Rasul berbicara tentang nikmat kubur Rasul berbicara tentang apa awaluy hasabu shalat. Yang pertama itu yang akan diperhitungkan nanti di akhirat itu adalah salat. Setelah itu adalah istri-istri kalian dan suami-suami kalian. Ya, seratus. Jadi kita akan ditanya bagaimana kita cara mengurusin istri di rumah tangga. Itu setelah salat. Beres kita sholat diperhitungkan amal ditanya amal bagaimana sholat benar dan tidaknya makbul dan tidaknya di situ kita akan dipertanyakan dan kita akan diminta pertanggungjawaban tentang sholat setelah beres itu sholat kita ditanya tentang bagaimana kita membawa keluarga membawa istri muasaloh bil maruf terhadap istri itu akan dipertanyakan mas ya sehari-hari kalau saya bisa sehari-hari kelihatan. Kalau istrinya yang digarut. Gimana? Enggak sehari-hari kan? Pasti titip tuh. Mau ke Bandung kan titip. Nih, apa? salat? Kan yang titip apa? Ini dan itu. kan? Kalau perempuan ini. Setelah sholat itu ibu ditanya. Maka kata Rasulullah itu. Akan ditanya setelah sholat itu. Bagaimana ibu menghadapi suami. Bagaimana ibu menghadapi sua, suami? Kenapa? Karena ibu kepada suami itu seperti seorang anak berhadapan dengan ibunya, dengan bapaknya. Ya, anak ini harus menghargai ibu, bapak. Anak ini harus menghormati ibu dan bapak anak ini harus ikut dan taat ya selama ini keinginan dan perintah ibu bapaknya ini bagus, wajib anaknya apa? tak, patuh dan tak, taat. taat nah begitu pula seorang istri bu, kepada sang suami itu seperti anak kepada orang tuanya istri harus taat kepada suami apapun perintah suami, selama perintahnya itu bagus, selama perintahnya itu baik menurut Allah dan rasul-nya maka wajib dimanapun dan kapanpun taat dan patuh kepada sang suami Bu wajib hukumnya, ya, maaf bukan jorok nih, ada hadis Rasulullah Alaihi Wasallam sampai-sampai Rasulullah mengatakan saking taatnya, kalau suami ini masih pul dimanapun, meminta sesuatu kepada istri walau bidhohril ibil kata Rasul walaupun keberadaan sedang ada di punggung unta suaminya minta minta apa saja harus di apa harus dikasih hmm? nah siri ngerti itu hadis itu mestinya soheta soheta hadis walau bidhohril ibil walaupun ada beradaan di punggung un Tua-tua ya salakinya, Denk. apa? Eh, udah lama kan ini? Baru datang dari Bandung. <laughs> Kebetulan kita memotoran ini ini ini. Kalau di situ kalau kita memotor ya gitu kan. Walaupun di atas kendaraan, Ebo sebagai istrinya wajib patuh dan taat kepada keinginan Suha suami ibu saking wajib nah. nah ibu itu kabar berita dari rasulullah sallallahu alaihi Wasallam kita percaya enggak kita yakin enggak apa yang disampaikan oleh baginda ini but menyangkut dengan keyakin keyakinan kita kepada siapa kepada rasulullah sallallahu alaihi wasalam kita yakin percaya kepada baginda maka insyaallah kita akan yakin adanya akhir, akhirat Yakin adanya akhirat, maka ibu simpulkan dari yang tiga tadi akidah ini baik itu akidah yang menyangkut dengan Allah, akidah yang menyangkut dengan Nabiullah, dengan akidah yang menyangkut apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad disebut dengan akidah samiat tentang siksa kubur, adab kubur, nikmat kubur, itu tentang yang gaib-gaib itu disebut akidah sami samiat maka wajib seluruh mukmin dan muslim ini menekadkan atau apa meyak yakinkan seyakin yakinya semua akidah yang tiga ini ya jadi adanya akhirat insya Allah Ustaz bagaimana ada si manfaatnya kita meyakinkan akhirat wabil akhirati humiyyudinul oh luar biasa bu kalau kita semakin yakin adanya akhirat di dalam ruhul bayan ini dikatakan wal istidad al istidad ini orang itu kalau begitu yakin adanya akhirat akan isti dan akan selalu mempersiapkan diri tentang akhirat untuk akhirat ya jadi akan selalu mempersiapkan diri untuk akhir akhirat kita salat untuk akhirat kita berjamaah untuk akhirat kita pengajian untuk akhirat kalau kita yakin akan adanya akhirat pasti tidak akan pernah meninggalkan sesuatu untuk akhirat Pak karena ini waktu selalu lewat dan tidak akan pernah apa Uh, kembali lagi waktu ini B tidak akan kembali lagi. Satu kali datang kesempatan tidak akan ada kesempatan dua kali dari Allah. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, bu. Tak takdir ini tidak bisa diulang lagi. Kejadian ini tidak akan bisa diulang lagi. Bapak bahagia dan bangga kalau seandainya bisa memanfaatkan takdir yang baik ini. Oh, luar biasa, pak ya. Itu kan untuk akhir akhirat makanya Ibu semuanya kita ada untuk akhirat untuk dunia maaf ya Bu kalau Ibu punya rumah empat ada yang punya rumah empat Mas Ibu yang tiga untuk keluarga dan anak kasihkan yang satu ini kita untuk akhirat bagaimana mau ini dikontrakkan ini hasilnya dikibahkan untuk kegiatan umat mau ini rumah yang satu ini mau apa dijual dibelikan apa dibelikan tanah kemudian diwakapkan untuk masjid disebut jari cariah untuk pondok untuk madrosa ini selama ini Bapak dipakai masjid ini selama tanah Bapak dimanfaatkan sampai kapanpun walaupun kita sudah tidak ada di dunia akan mengalir Pak pahalanya Pak ya mengalir maka jangan kira ini yang tiga ini yang dikasihkan kepada anak-anak kita belum tentu yang tiga ini. Rumah yang tiga ini dipakai anak kita umpamanya belum tentu dipakai ibadah. Yang jadi ini milik bapak dan ibu di akhirat ini rumah yang diwakapkan. Rumah yang diberikan untuk kegiatan dan dana dakwah umat islam nah itu banyak, jadi kita ini punya uang berapa? 100.000 ya ini bagi tiga, 25 untuk keluarga, 25 untuk masa depan, 25 untuk akhirat aku kasihkan titipkan, titipkan sama Ustadz, titipkan sama masjid, titipkan sama apa, dititipkan ini bukan nitip Ustadz puntenwe teh sodako manak Ustaz weh punten abdimah sodakau iya ka masjid, maka Ustaz dia punten ka fakir miskin nebang, dugi ke Itu dititipkan, buat siapa? Buat kita di ya, akhirat Jangan semuanya kita punya 100 ribu Semuanya kita tilap, semuanya akan habiskan Itu rugi, akhirat tidak ada Berarti orang belum yakin adanya akhirat kalau orang sudah yakin adanya akhirat ini seratus ribu satu juta ini tidak semuanya dihabiskan satu juta ini yang sekian dua dua setengah persennya ini dititipkan untuk akhirat jakat sih kewajiban untuk membersihkan rezeki kita bersihkan dulu rezeki nih hasil nyablon nih hasil apa ini hasil apa bersihkan dulu setelah bersih baru soda kok. setelah bersih baru impak ya baru impak dan impak ini bukan harus ke masjid saja impak ini kepada yang mengurus masjid kepada yang imam masjid dan sebagainya ini untuk kemakmuran masjid gitu ibu ya jadi kira fisiknya saja kita ini diurus kemudian fisik tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau seandainya tidak ada yang menjalankannya makanya yang bersangkutan yang bersangkutan dengan masjid ini kita bisa mengeluarkan dan menyalurkan uang atau milik kita inpa ke sana. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini mungkin ada beberapa bagian lagi insyaallah di minggu yang akan datang misalnya kita kupas lagi karena ada 10 orang yang mungkin ini yakin adanya akhirat tetapi kok kenapa? Begini, gitu kan? Bapak yakin ada akhirat, yakin kok kenapa lengle -leng ibadahnya? Ada yang seperti itu, yakin tapi tidak mencerminkan keyakinan, keyakinan gitu kan? Dikirnya tidak khusus, solatnya tidak khusus, Pak yakin ada akhirat, yakin kok kenapa ibadahnya seperti itu? Nah, berarti orang yakin yakin yakin yakin ini tahu Allah sebetulnya siapa yang betulnya meyakini adanya akhirat, siapa? itu orang-orang yang betul-betul ibadahnya yang tidak pernah apa menganggap sepele terhadap ibadah ibadah itu yakin terhadap akhi? akhirat mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ibu bapak yang hadir semuanya diberikan umur yang panjang diberikan rizki yang mudah halal dan barokah dan mudah-mudahan diberikan kesehatan buyah, sehat lahirnya, sehat batin, batinnya. Dan moga anak-anak kita ini dengan sababiyah wasilah hadir ibu dan bapaknya. Semoga diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Ya. Dari kecil sampai yang besar keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Yang sedang menuntut ilmu, baik itu sekolah ataupun secara umum tafakuh, fiddin yaitu memperdalam agama mudah mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ya Allah ya robbal Alamin Rabbana atina fi Hasanah wa fil akhirati Hasanah <selepas> tawaqina azab an-nar alal mursalin walhamdulillahi alamin assalamualaikum <selepas> <selepas> <selepas> warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, yang kedua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 Dewi suci bendera panji nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari alhamdulillah N k n Darima Allahu Akbar wa lillahi'l-hamdul la, la, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur wa Rasulullah Wahai para mujahid fi sabiril Tidakkah hati kita sakit